kita lanjut saja ini lubangnya multi ya ini gede ini ada sasadnya mas. kita akan center dulu ini kondisinya baru ya kalau baru sebaiknya direbus dulu untuk menghilangkan ini apa namanya serbuk-serbuknya ini bentuknya ya kayak gini 60.000 ya satunya Oke okay, terima kasih sepertinya jangan lupa untuk sabar dan jawaban ordernya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh